Syekhuna Khalil memberi bekal kepada tiga muridnya yang pertama pisang, yang kedua kitab, yang ketiga cincin. Pisang ini sudah habis-habisan membuat kita pecah. Pisang itu artinya makanan kekayaan, akses, kapital. Kemudian kitab ini juga membuat kita salah faham satu sama lain dan menghasilkan pedang-pedang dan kebencian di antara umat Islam sendiri nanti akan datang saatnya peran yang ketiga. Ketika kita sudah tidak bisa mempertahankan nasionalisme lagi oleh rekayasa-rekayasa yang luar biasa yang menghancurkan Irak, yang menghancurkan Libya, yang sekarang sedang akan menghancurkan Syria, juga Mesir dan lain-lain, itu nanti akan melebar untuk penghancuran Indonesia. Kalau itu nanti sudah datang, maka cincin Nusantara harus kita tegakkan bersama-sama untuk merecover, untuk mengembalikan nasionalisme Nusantara kita bersama. Dan jangan khawatir, semua yang Anda sekarang alami kecemasan-kecemasan itu, jangan dianggap masalah besar, karena Allah sudah memiliki blueprint-nya, Allah sudah memiliki time schedule-nya, Allah sudah memiliki grand design-nya sendiri, dan Allah melarang kita untuk ikut menentukan waktunya. Allah yang akan menentukan waktunya, dan kita mengalir wal asri innal insana lafi khusril illal amanu wa amilush shalihat wa bil dan hanya itu yang kita lakukan nanti Allah yang akan menentukan waktu dan time schedule-nya sendiri amin ya rabbal alamin mudah-mudahan bulan depan bisa kita buka sejarah-sejarah dari yang tidak ada di dalam buku-buku sejarah Indonesia amin ya rabbal